Shalom Pagi ini saya akan membagikan rema yang saya dapat dari riwayat hidup Raja Asa Judul tema renungan hari ini adalah Kemenangan atau kehancuran bergantung pada gantunganmu nah, Mari kita baca 2 Tawarik 14 ayat 1b Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun Kenapa aman selama 10 tahun? Karena di 2 Tawarik 14 ayat 2-6 Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya Itu yang membuat dia aman 10 tahun Lalu apa yang dilakukan Asa Jika kita membaca terus Ia menjauhkan mezbah mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan Memecahkan tugu-tugu berhala Dan menghancurkan tiang-tiang berhala Ia memerintahkan orang Yehuda Supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan Dari segala kota di Yehuda Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya Di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya Jadi hal baik apa di mata Tuhan yang dilakukan Asa? Yaitu yang pertama menjauhkan berhala yang kedua, memerintahkan rakyatnya untuk mencari Tuhan. Nah, dari kita mungkin kita memiliki ya berhala-berhala. Kita bisa men mencontoh apa yang dilakukan Asa ini. Yang pertama, apa menjauhkan berhala kita. Apa berhala kita? Apakah sosmedkah, handphonekah? Mungkin mainan kita, game-game kita, pekerjaan kita, kita pasti memiliki berhala. Yaitu sesuatu yang kita prioritaskan lebih dari Tuhan. Nah, kita harus menggeser fokus hati kita Jangan kepada berhala kita, namun kepada Tuhan Juga kita bisa mengikuti raja asal Lewat pengaruhnya dalam mengajak orang-orang di sekitarnya Salah satunya, misalkan jika kita punya pengikut Entah itu follower, entah itu teman kita, keluarga kita Siapapun yang bisa kita ajak, mari kita ajak untuk dekat kepada Tuhan dia mengajak rakyatnya untuk mencari Tuhan nah jadi ini kunci keamanan yang dialam selama 10 tahun pemerintahan Asa tapi tunggu dulu bukan berarti ketika kita melakukan yang baik dan benar kondisi pasti akan selalu aman terkendali karena ternyata tetap ada kesesakan yang tiba-tiba menimpa Asa datang pasukan perang dari Ethiopia berjumlah satu juta sedangkan Asa dan rakyatnya hanya 580 orang separuhnya sebetulnya secara logika solusinya ya cari bala bantuan atau minta damai, bayar upeti dan lain-lain kalau tidak mau ambil resiko ya bisa melakukan hal-hal itu tapi Asa memilih bergantung pada Tuhan coba kita baca di 2 Tawarik 14 ayat 11 kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya ya Tuhan selain daripada engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat tolonglah kami ya Tuhan Allah kami karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Jujur, kalau kita di posisi Asa tidak mudah untuk kita melakukan pilihan ini, yaitu memilih bergantung pada Tuhan. Iya, Nek, ya, lah. Kalau nggak ditolong, gimana? Tapi di saat itu, karena Asa bergantung pada Tuhan, totally. Akhirnya dia menang dan mendapat jarahan yang sangat banyak Harta benda juga ternak dan unta Ujian kesesakan yang pertama ini Asa menggantungkan hidupnya pada Tuhan Hasilnya adalah kemenangan mutlak Otomatis tidak ada kerajaan yang berani macam-macam lagi dengan Asa Karena hanya dengan 500 ribu pasukan Mereka bisa menumpas 1 juta pasukan Ethiopia Setelah itu Tuhan kirim ya bin Odet Buat kasih syarat dan ketentuan atau nubuat Ya, jadi karena Asa akan diberi keamanan 25 tahun yang berikutnya ini setelah lulus ujian yang pertama Jadi Asa ya, Syariat memberikan suatu nubuatan yang baik, kabar yang baik untuk Asa Tapi kabar baik ini ada syarat dan ketentuannya Supaya bisa diterima dengan lengkap, dengan penuh dia harus melakukan sesuatu bagi Tuhan Mari kita baca di 2 Tawarik 15 ayat 2 Ia ya pergi menemui Asa dan berkata kepadanya Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta denganmu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Nah, ada ayat yang berkata, "Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui." Artinya, apa Tuhan tidak senantiasa berada pada fase yang selalu berkenan ditemui. Ada saat-saatnya Tuhan berkenan ditemui. Kalau Tuhan lagi nggak berkenan, kita mencarinya pun yang nggak langsung dapat. Meskipun di Alkitab bilang, "Carilah, maka akan mendapat," tapi bisa lama. Kenapa Tuhan bilang, "Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui"? Karena kalau Tuhan sedang berkenan ditemui. Itu lebih cepat kita mendapatkan jawaban Tuhan, kita lebih cepat untuk bisa diresponi oleh Tuhan. Kita harus tahu kapan Tuhan berkenan untuk ditemui oleh kita. Lalu kita lanjut, jadi lewat pembacaan ayat yang tadi kita tahu, nubuatan ini bukan cuma asa yang disuruh dengar ya, tapi juga seluruh rakyat. Artinya syarat dan ketentuan dalam nubuatan ini juga berlaku bagi kita Singkatnya kita harus nempel terus sama Tuhan Supaya dia juga nempel kita Karena jika Allah di pihak kita tidak ada yang dapat melawan kita Dan satu lagi Yang kita pelajari Meskipun tidak ada yang mengajar kita Kesulitan dan kesesakan adalah cara Tuhan mengajar kita untuk belajar Dan menyaksikan kedahsyatan pertolongannya Terutama di saat kita tidak berdaya Lalu bergantung pada Tuhan Mari kita baca di dua tawar kelima belas ayat 19 Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa Jadi total di masa pemerintahan Asa 10 tahun ada damai Lalu datang berbagai kesesakan dan terjadi perang besar Tapi Asa menang karena mengandalkan Tuhan Nah setelah menang datang nubuatan dari Asarya bin Odet Intinya supaya nempel sama Tuhan Dan raja Asa dan rakyat betul-betul nempel sama Tuhan 25 tahun akhirnya mereka mendapatkan kedamaian Rupanya meskipun berhala-berhala sudah disingkirkan Nah ini muncul berhala yang baru Yang tersisa Kita seringkali lupa akan berhala yang satu ini Kita pun juga akan mengalami ini Kalau kita nggak awas Yaitu apa? Zona nyaman Zona nyaman ini adalah berhala juga Karena kadang demi zona nyaman kita mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan Kita mengorbankan Tuhan itu sendiri Mari kita baca di 2 Tawarik 16 ayat 2-3. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaraan rumah Tuhan dan dari perbendaraan rumah Raja dan mengirimnya kepada Benhad Raja Aram yang diam di Damshik dengan pesan, Ada perjanjian antara Aku dan Engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini Kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan baik, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Karena demi zona nyaman, Asa memilih bergantung kepada Raja Aram, bahkan emas dan perak dalam perbendaraan rumah Tuhan dikorbankan untuk diberikan ke Raja Aram. Supaya Asa tetap aman dan nyaman. Nah, seringkali kita seperti ini juga. Raja Wali terbiasa terbang di atas badai dan kediamannya di puncak gunung. Ayam nyaman di kandang untuk diolah jadi ayam goreng. Nah, Jadi ujian yang kedua, Asa memilih menggantungkan hidupnya pada Raja As Aram. Bukan pada Tuhan. Ibaratnya si Raja Wali tiba-tiba memilih menjadi ayam goreng. Harusnya kalau lulus bakal menang loh dia. Dia bisa mendapat kejayaan lebih lagi dari sebelumnya. Aram bisa dikalahkan oleh si Raja Asa. Mari kita baca 2 Tawarik 16 ayat 7-9. Pada waktu itu datanglah Hanani melihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan memelang, mengalami peperangan Dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Artinya kita diberikan kekuatan, kemampuan, dan kapasitas untuk mengatasi setiap persoalan di hadapan kita. Seperti asa yang diberikan kekuatan Tuhan untuk mengalahkan pasukan Ethiopia yang lebih besar. Terkadang kita bahkan lupa kalau yang memampukan adalah Tuhan. Setelah kita melewati rintangan-rintangan, terkadang kita malah menupuk dada bangga akan kekuatan diri. Sehingga tidak jarang Tuhan bisa ambil lagi kekuatan yang sudah diberikan. Supaya kita kembali selalu mengakuinya dalam setiap laku kita. Jadi mana yang akan kita pilih hari ini? Kemenangan atau kehancuran? Itu bergantung pada gantunganmu. Kepada si A atau kepada si B? Atau kita mau bergantung pada diri sendiri? Atau kepada Tuhan? Jalan mana yang kita pilih, jalan kemenangan atau kehancuran. Setiap hari adalah pilihan dan setiap hari kita harus memutuskan. Jika kita mau bergantung pada Tuhan, carilah dia setiap hari. Awali harimu dengan Tuhan. Amin.